Widih, lihat teman-teman. Di depan kakak, itu ada apa yang lihat? Wow, kita ambil. Wah, wow. lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan anaknya sapi lucu sekali. Waduh, kita coba tanyain. Hei sapi, kenapa kamu di sini sendirian? Ibumu kemana? Oh. Wow, ternyata dia tersesat teman-teman. Dia ketinggalan oleh ibunya. Wow. Esien sekali.